Jadi umurnya udah berapa nih? Baik, untuk yang di sini, ini satu usia, ini satu angkatan Ini usianya baru sekitar 18 bulan, berarti satu setengah tahun Kalau untuk yang ini, yang besar ini, ini sekitar dua setengah tahun jalan ke, ya, ke angka tiga tahunan nah. Yang besar ini nah, besar. udah Kita juga semai dari biji semua dari sini Ini udah mulai dikasih gerak dasar ya? Ya, ini dari kecil memang udah kita kasih gerak dasar dan Seiring berjalannya waktu ketika saya udah mulai nyemai banyak, itu kan jadinya kan e, tahu karakter dari black band sendiri ya Mas ya sambil belajar secara otodidak Kita belajar masa learning by doing ya. Jadi itu lebih enak sebenarnya. Nah, untuk harganya e, yang segini kalau untuk yang harga, harga segini ini kan sekitar harga 800.000 ribu. Ribu. ya. Ini ya. ya. ya, untuk uh, sebesar ini. Kalau untuk yang ini memang kita udah agak nah, ini di angka 2 juta. Nah, udah masih bisa nego lah 8 juta ya? dua 2 juta, oh, juta. Ya ini harga Rp 800 Ya betul 800 sebesar itu Ini sekitar tingginya Ini setengah meter 50 cm Sampai 60 cm Dan besar batangnya juga bisa dilihat Ini udah sebenarnya udah waktunya ganti media Masih ganti Ini potnya Karena udah udah ini kan nggak bisa. Jadi, termasuknya cepat, sih. mungkin teman-teman yang lain usia satu setengah tahun mungkin belum sekian ya. Belum. masih. baru Iya. Ini udah satu setengah tahun sih. itu kuncinya dari media juga ya betul. Masih. media yang tadi saya bicarakan. dia itu pengennya yang padet masih dalam arti yang padet itu nggak nggak gembur tapi poros gitu. padet dalam arti itu dia menopang akarnya itu benar-benar dia padat. Tapi poros ketika dikasih air, misalnya itu dia langsung poros nonton. Makanya saya pilih pasir kali sama sekam. Gitu -gitu. kita dari usia biji sampai ke usia 6 bulan itu pakainya polybag yang kecil ukuran 20. Nah, ketika udah usia 5 eh, setengah tahun atau bahkan satu tahun itu baru kita pindah, pindah dengan polybag yang ukuran 35 seperti ini tanpa pembongkaran tanpa pembongkaran. Jadi kita enggak pakai pembongkaran apa akar karena memang yang pertama resiko itu sebenarnya pun juga untuk usia sekian ada tanda ini. Itu kalaupun mau dibongkar akar dengan catatan jangan dicuci akar ya. Media kita apa angkat terus kita mau tata akar itu enggak masalah. Yang penting jangan dicuci. Karena resikonya akan lebih tinggi untuk tingkat kematiannya. Dan juga ketika misalkan ada teman-teman yang nyemai terus mereka takut saat pemindahan ya saran saya pindah saat sudah usia sekian sebenarnya bisa dibilang black Man itu juga nggak nggak istilahnya tidak rib, apa namanya ribet-ribet banget gitu jadi dia juga termasuknya juga bandel dengan catatan kan sudah tahu karakter dari pohon tersebut. Nah untuk ini umur berapa nya? Kalau yang ini kita di usia tujuh bulan 7 bulan ya. Dari biji Jadi memang lamanya itu ketika usia dari biji sampai ke usia 4 bulan Itu memang agak perkembangannya ke lama 3 bulan lah Itu agak lama ini Harganya fit, fit yang segitu Kalau yang ini harga 155 Ngecerannya berapa mas? ini baru tiga bulan. tiga bulan ya. ini udah mulai bisa dilihat di sini. udah apa namanya daun yang tua itu sudah mulai muncul. daun jarumnya sudah mulai pada muncul. Jadi, udah udah seperti ini. ini untuk harganya segini dijual berapa? Kalau ya? untuk segininya dijual di harga seratus ribu. seratus ribu ya. Ya, si biasanya nanti sebulan lagi udah saya bakal datang. Karena pertumbuhannya kan cepat termasuk ya. ini. Sudah status persen itu dia mana. Dia mulai candle -nya. itu kan kecil-kecil tapi udah mulai, mulai, keluar. mulai keluar. Bisa dilihat di sini. Nah, ini candle itu kan sudah mulai keluar. Nih kan. Kalau bisa dilihat di sini kan masih daunnya ada agak kebiruan. Nanti kalau candle-nya udah pecah itu jadinya seperti ini. Ini karakter daunnya udah benar-benar jadi udah tua, tuanya udah muncul. Kalau Udah seperti ini, ini perkembangan cepat ini. Yang ini usia berapa mas? Kalau yang ini kita baru usia dua bulan. Ini dua bulan. Dua Pertama itu waktu sebelum kontes Magelang yeah. kita semai, baru kita tinggal apa ke Magelang. Oh, yeah. Usianya itu berarti tadi baru berapa bulan? Itu. Ini per isi berapa perkiraan? Macam-macam ya untuk perkiraan saya ini antara 150 sampai 200. Kalau yang yang rapat seperti ini dia bisa 200. Ini kan kerapatannya kan bisa dilihat. Itu di harga berapa? Ini di harga satu setengah juta isi 200 itu jaminan kalau isi 200 itu saya bilang 200 ya kalau kurang nanti saya tambahin kalau saat pemindahan dan datatan memang itu masih keadaan seperti ini terus dipindah kalau untuk bijinya Mas dijual berapa mas, kalau untuk paketnya? biji per paketnya saya di angka 75.000 ribu, 75 ribu. itu isi 52 itu dari saya